Ya, mati kamu Nice Woof <tuh> buat sama bro, kabar semuanya. Kita kedatangan skin meaty terbaru ya dari krik nama bro. Oke sih ya. Iron set ya sudah pasti. Ini bisa dibilang khususnya tadi ini Ocha bilang nih pay to win man, bro ya. Pay to win, guys. <lian> Lihat yuk, trailer trailernya. keren abis, Ya. Oke. Okay. Walaupun ya CODM tidak memberikan statistik damage lebih ya recoil lebih bagus daripada skin lainnya, tuh. tapi Mythic ini mempunyai iron set yang wow banget, mah bro ya. Karena Ocha benci banget sama error setnya skin biasa aja mah bro. Makanya Ocha bilang nih senjata petuin dah nih, ya. Wah kocil sih, mah bro. Ini senjata yang benar-benar harus digaca untuk kalian pecinta senjata Soul Travel ya, apalagi yang meta di season ini itu Krieg Six, mah bro ya. Wah, meta keren nih. Download nih. Ini imut paling keren. Jarang ocha nih, ocha uh, muji emote tuh jarang banget ma Ini imut yang wah gila sih. Oke lah, apalagi. Oh helikopter. Ada aspal ma bro. Wah belum ocha download semua sih ini ma bro. Apa nih? Hmm mantep banget nih serobomnya. Legendari lagi. Karakter yang pasti. Beuh gila sangar banget, dan ini karakternya hitam seperti yang Bro Mabu, ya, ya karakter item itu agak sulit ditembak cuman ini memancing perhatian banget sih karakternya Maburu, ya. kayak keren sendiri misalnya dipake oke langsung aja ya, kita gacha Bro ya sebelum gacha langkah baiknya kita berdoa menurut. ya menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai Oke, selesai sama langsung aja kita gas mulai dari 17 CP. 17 CP dapat apa nih, Bro? 17 CP. Ah. Sekali kayak mythic di first spin, second spin Ocha tuh ada beberapa uh, player yang dapat ya. Kadang ada yang sampai di story ke kehokiannya. Tag Ocha DZ di IG. Itu membuat saya semakin-semakin kesal ya, bro ya Kenapa Ocha nggak hoki? Ah. Hmm Oke okay. Helikopter Helikopter Ya yes, okay sekelah Oh Woo Ah udah lama bro Seperti dahoki Ini Oce langsung cepetin aja Dan Oce mau max in Krik ini bro ya. Kayaknya ini worth it Ya yeah. Di maxin oke okay Oke sih uh Oke okay, parasut Woo Ya yeah mantap, calling card, serowong, enam ratus dua puluh tiga cp, uh lala, seribu tiga ratus tiga puluh lima cp, Ooh, game mode nya mantap, ojek suka banget pakai emotin, langsung ikut aja sih bro, kita ikut kita taro ke, hmm. nah. Beter, mabru untuk kalian ya yang pengen sekali skin krik ini tanpa harus top up mahal-mahal langsung aja follow Instagram yang kita Jubelin. Mabru pasti di sana nanti akan ada update akun dengan skin krik Six, mabru ya yang pastinya kalau... Akun itu bahkan lebih murah daripada kalian harus top up, tapi kalau kalian mau top up, silahkan langsung aja, Bro. Ya, ke kios gamer ya. itu. Wah, sana aman nih. Ya. Kalian poin cari yang aman-aman aja lah ya. Jangan yang tidak dikenal, takutnya malah akun kalian kena hackback. Itu bahaya banget, Bro. Ya, terus untuk kalian yang sudah bosen main co-dm, ingin ganti akun atau pensi ya, tapi jangan pensi ya, ganti akun langsung aja. Pokoknya follow IGnya, ad kita jubelin Atau kalian yang butuh batuan pusreng, grinding kemo Nah, kreksix ini bagus banget mah bro Kalian grinding kemo diamond atau platinum atau damaskus Digabung ke kreksix ini Wah, ini pasti mantep banget ma bro ya Karena ya, chemo tuh bisa di sama skin-skin yang kalian punya Skin epic, skin apalah, seri-seri kalian legendari, itu bisa jadi lebih bagus kalau kalian ada kimu juga, Bro ya. Langsung aja ke Instagram. Ayo eh, kita joki titikin nah kalau ke sana. Yo lanjut Mabrur kita langsung gas lagi 2.250 CP. Langsung dapat karakternya Woo, wow, mantap lah Bro dan terakhir 4183. Kita mendapatkan Krieg Six. Ini yang Ocha tunggu-tunggu ya dan banyak player menunggu hadir Krieg Six ini. Yang mitik ya. Wah, gokil sih keren habis ini mah bro ya yo langsung aja mah bro kita upgrade oke kita sudah masuk ke halaman upgrade mythicnya mah bro uh, kita lihat tuh kalau level 2 kill sih kalian mau dikutuk jadi es kalian harus dibunuh oleh krik 6 ini muantap sekali ya teman kita ntar kita kasih krik Six 3 biji kali langsung aja mah bro ya kita upgrade uh, oke okay. Jadi, attachment nya nambah lumayan lah ya. Oh, yeay! attachment nya tuh berskin juga ya. Karena kalau kita nggak upgrade, attachment nya itu nggak ada skin-nya, bro. Lanjut lagi sini. Oke, okay. level 5 upgrade, sudah selesai mabruh ya. Ih, mantap banget ya, udah bro. Kita langsung aja men Kerenket ya Tapi kalian juga jangan di skip video ini Sampai habis karena Oce bagi racikan Gensmith nya sama bro -nya. Kan sebelumnya kayaknya Oce pakai red dot Nanti ya. diganti lagi tuh Red dot nya oke let's go Ma bro Lihatlah skin ini Wah gokil Baru lihat bentar udah ya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Let's go man Let's go man lihat bro. mantap kan yaudah ya, ya. cukup cukup cukup mantap mah bro lihat deh wah hey! wow. ngeselin kali saya berempatnya bro Wih, shotgun lagi. Wah, gila shotgunnya Mantap, Bro. Ya, mati kamu. Kayaknya nah, bisa wallbang Bro. Ya, sekarang dia. Ku tembak-tembak. Sini ada, Mbak, Bro hei, kamu, shotgunnya berat banget sih nangetin lagi, ocah nice nih, gila sih, iron shotnya parah OP aku akan keluar ke predator ini, dan tau ngunangin siapa, nggak tau mah bro Nice, ada satu. Wih, Wah. Ada Minato. Gas, gas, gas. Ini Btw, temen Ocha, mah, bro. Ada Rift. Ada Timocha, Ada Gonji. Dan ada... Mantap sekali, sih. Alam. Weh, sakit banget Mekten sih. Enggak sih, biasa aja. Udah lebay-lebay mm. mah, Bro. Enggak sih, biasa aja. Mana lagi musuhnya Mana lagi musuhnya bro Nice sir. Mana lagi Nice Wah diratain sama temen kita tenang bro Kocakan kolerasator misi lagi Luar Hati-hati Hati-hati ada ulti hati hati ada ulti nice ada kita potong-potong musuhnya, <SISTER> wah, mati ojek, wah, mantap, langsung dua kill tuh, mantap, wah, <SISTER> ini keriksis pakai go. gokil juga mau ternyata, ternyata oh ternyata ez, anjay gokil, ini menggendong. Temen sendiri dan player DG sama nah, Bro ya langsung tuh ice drake. Aduh. Bebes euy. Lihat nih. Player shotgun tidak berkutik guys. Ya. Tidak berkutik serius. Mantap jiwa. Yuk mbroca di sini mau main Sandy. Let's go kita tes ya Sandy. Kayak apa sih ini senjata Yuk. Gimana bro? Terbang terbang terbang terbang laku senjata. Keren juga ya. Ah, tuh. <tuh> Yuk, kita main di snd mah, Bro. Berarti paham ya. Lu mau, lu mau. Tuh buat lo R3 laku, wis. Laku keras, Bro. Anjay, siapa nice. ini nih. so bro, harus uh wow terbanglah modul Oke okay. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yee, klats bro. Lima ya. dulu Eh naga. Nah, Naruto barusan bro. Ah. Bocah ada ada aja dah. Koca lagi. Akan kau cakkan clutch. Oh, mereka disiplin sekarang, Bro. Dimit sih mereka? iya beneran aja ini asem gimana ceritanya Timoche pada kill 0 eh semangat kalian Satu. Masih mana ya? Masih pasti di sini. Kosong bro? Cepetan aja. Wow oh, di sana, di base banget ya. alam bro. Karena need to rush. We have to stick together, oke? Okay? Like this. Disikin skopnya nih, yang Ocha nggak suka kurangnya dari sini menurut Ocha ya Ya dibokong Asem Nah itu dia, dia pakai krik Ocha. Kalau ngecil tuh berisik banget loh malu. Nice. Let's go. Kita mau menjadi seperti ala ala player support ya. satu lumayan majin majin baru setelah si bambang ini eh, itu itu dikit lagi dikit lagi sekarat eh muter muter eh. Sungguh, bantai mereka semua mampu ya. Jangan salah, correction mantep bro. Ini buat buat lu, buat lu udah itu. Ada ya, Jangan jangan, jangan rebutan mana lagi musuhnya itu itu itu itu ya si bambang awas lo kalah ya kita lihat temen ini nah. itu dia itu, itu. yang ku maksud ya oh, Mantap sekali mau kreksik sini ya nice liat nih liat nih boom apalagi harus pertama lagi udah clutch menurut ma gimana nih ya kreksik smithic Mythic. sangat memadu sekali kali ya round saatnya. Terima kasih kalau dutu mobile setelah membuatkan skin ini anjas just... oke okay, langsung aja ma bro ini gunsmith nya diantaranya coba pake genset suppressor tas force barrel, light weight stock, fast external magazine B dan yang terakhir firm grip tape. Nah ini Mabru ya firm grip tape ini yang optiknya tadi ocha pakai classic red dot side sebelumnya yang best gun tapi itu masih worth it serius ya. Jadi misalnya kalian nggak punya skin Mythic, santai aja mau bro Kalian tetap pakai red dot itu menurut ocha ya, bagus juga, oke? Okay? Karena serius kalau skinnya itu cuma kayak nilai plus aja Mabru, bruh nggak pay to win. Ya, enggak petuin. Kan cuma bentukan iron setnya aja yang Oce bilang awal-awal tadi di awal video tadi ya. <laughs> Karena memang wajah keselamannya iron setnya klik siks -sik ini mah, Bro. Jadi, ya better pakai red dot set, or kalian harus beli skinitik mau ya, Bro. Ya. Jadi ya Oca pakai firm grip tape dia Karena ya nggak terlalu ngurangin apa-apa sih. Ini rastel grip tape boleh Ini juga boleh, terserah kalian mau, Bro. Kalau Oca firm sih. Ntar mungkin ada attachment baru lagi Oca nggak tahu, tapi untuk sementara ini best smith dari Oca untuk klik mythic. Ya, inilah, mau, Bro, ya. Terus ya, untuk karakter kalian lihat deh. Wah, gila sih. Digabung dengan senjatanya yang kalau di itu oke. Kayak... Naga banget mabru ya. Gokil, keren-keren-keren-keren. Ya udah mabru kayak gitu aja untuk video kali ini mabru. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini. And yap, see you mabru. Makasih udah menonton. Dadah semuanya. Yaudah, Dadah semuanya. See you next.